Serang dengan dirinya, serang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu? Sembunyi untuk bertemu, baru kau sapa ku, Kau beri hanya mimpi, lantas mengapa ku masih menaruh hati? Padahal ku tahu, kau telah terikat, janji keliru, atau kau bukan tak tahu. Lupakanmu, tapi aku tak mau. Tersipu Kau puji lupa amarahku Karena kau Paling tahu Cara lemahkan hatiku Malah tak ada Yang pasti Yang kau beri Hanya mimpi Lantas mengapa Ku masih Menaruh hati Padahal Terjanji, keliru ataukah bukan tak tahu Lupakanmu tapi aku tak mau Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu Padahal bukan aku yang memilikimu Sanggup Sampai kapankah ku tak tahu Akankah aku aku masih menaruh hati lantas mengapa aku masih menaruh hati padahal aku tahu kau telah terikat janji keliru atau kau bukan tak tahu lupa Sanggup sampai